Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat pemilang sekalian, selamat berjumpa dan selamat uh, bertemu kembali dengan saya. Uh, yang mana, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa sama-sama uh, berdiskusi, ya, mudah-mudahan uh, dalam diskusi, dalam tayangan kali ini bisa uh, memberikan pencerahan juga buat teman-teman sekalian. Baiklah, teman-teman sekalian. <tuh> Uh, mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih uh, kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik saran dan uh, motivasinya buat saya untuk terus mengembangkan bagaimana uh, meningkatkan untuk lebih baik lagi dalam uh, berkarya di Youtube ini ya Baiklah sahabat pengilang sekalian uh, Seperti biasa uh, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini seperti biasa saya akan mengupload video uh, baru yaitu di hari Jumat ya seperti biasa uh, apa mengupload video tersebut uh, hari Jumat. Yang mana? bahwa yang diupload itu uh, sesuai dengan uh, dari saran dari teman-teman sekalian. Nah baiklah sahabat gemilang sekalian bahwasanya di minggu kemarin ada sahabat teman gemilang yang curhat ya kepada saya. Uh, yang mana sangat apa ya sangat menginspirasi juga dan mudah-mudahan uh, tidak puas dengan uh, apa dengan apa yang saya akan sampaikan kali ini dia terus uh, menggali dan terus menggali. Nah di minggu kemarin di Jumat kemarin ada teman-teman uh, yang nge DM saya sulit untuk uh, apa ya dalam mencari nafkah mencari rezeki kayaknya sulit sekali. Nah mungkin uh, agak berat juga sebuah pertanyaan seperti itu karena uh, apa ya saya pun merasakan hal itu namun kita sedikit-sedikit uh, untuk terus uh, berupaya bagaimana bahwa kita mencari rezeki yang halal uh, dimudahkan dalam berbagai hal ini bisa membantu buat teman-teman juga ya. kita sama-sama belajar sama-sama untuk uh, memotivasi diri untuk lebih baik lagi Nah pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang nge-DM saya. Izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya dalam bagaimana untuk memudahkan kita dalam uh, mencari rezeki ya, dalam mencari nafkah. Nah, salah satunya ada 9 poin rahasia magnet penarik rezeki yang sangat sederhana dan sangat mudah kita lakukan. Nah, itu saya baca dari berbagai sumber terutama dari uh, apa sumber buku yang Penulisnya itu, Ipo Santoso, lalu lah itu. Saya sampai beli dulu itu satu uh, juta lebih lah, si bukunya itu. Nah, pada kesempatan ini, jangan saya untuk berbagi isi, salah satu isi dari isi uh, buku yang ditulis oleh Ipo Santoso. Ya. Ipo Santoso yang mana, bahwa judul bukunya itu Tentang aja Iba Nah, mungkin yang sebagainya, kalau dari Ipo itu tujuh. Nah, ada sebagian, uh, saya baca dari buku-buku yang lain. Untuk versi saya, ada 9 magnet rezeki yang kita bisa uh, lakukan dan itu sangat sederhana sekali, nah oleh karena itu simak sahabat sekalian uh, apa apa saja yang sembilan uh, poin tersebut yang kita harus lakukan untuk rezeki lebih baik lagi jadi bukan kita yang mencari tapi dengan sendirinya bahwa rezeki itu uh, datang ke kita, bahwa dunia itu datang ke kita, jadi kita tidak mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar kita, nah pertama itu letakkan sedikit makanan untuk kucing dan eh, segelas atau apa ya segelas minuman. Jadi setiap pagi letakkan makanan untuk kucing. Nah, dan ternyata itu sangat mendorong sekali. Jadi yang pertama, coba teman-teman yang di rumah eh, yang punya kucing, coba disitu setiap pagi kita kasih makan kucing, kasih minum kucing di situ, kita sediakan atau eh, air di Uh, apa Di rumah kita, apakah itu yang akan mengobatkannya kucing atau yang mengobatkannya makhluk-orang yang lain? Insya Allah, itu akan menjadi salah satu magnet rezeki. Med rezeki yang selanjutnya, silahkan teman-teman untuk menyisipkan gaji hasil dari jerih payah kita untuk disumbangkan, untuk disedekahkan kepada uh, yatim piatu. Itu uh, sangat... Luar biasa sekali gitu ya Bahkan saya pernah berdiskusi dengan salah satu Seorang pengusaha yang sangat luar biasa sekali Bahwa dia bercerita Dia hampir mau bangkrut loh uh, Terus dia uh, Bertanya, berdiskusi dengan Dengan se, apa, seorang ulama ya Dan beliau, beliau mengatakan Jika usaha kamu ingin bangkit lagi Jika bisnis kamu ingin bangkit lagi Coba sisipkan sedikit hartamu Untuk anak yatim itu Nah si pengusaha tersebut sampai Kak apa Dia pertama awalnya hanya 20.000 loh, dia uh, apa menyisipkan satu minggu satu kali. Saya harus menyisipkan 20.000 untuk orang lain, untuk yatim. Nah, ternyata bahwa ketika dia berusaha, dia semakin apa usahanya itu semakin bangkit lagi. Dan sekarang sudah menjadi miliarder gitu ya. Nah, saat magnet rezeki yang ketiga itu senantiasa sediakan uang kecil di dalam dompet kita ketika ada seseorang yang betul-betul membutuhkan, coba kita kasihkan. Misalkan uh, kita sudah di pers ini di di dompet kita itu, nah kita sisipkan, walaupun misalkan kita tidak menemukan siapa orang yang akan memba, uh, apa yang membutuhkan, kita sisipkan di di di dompet kita kita pisahkan. Nah uang ini khusus untuk uh, orang yang membutuhkan. Nah kita cari. Ketika kita dalam perjalanan atau ketika kita di mana, ternyata, oh, kayaknya ini orang yang akan uh, yang betul-betul membutuhkan. Kita kasihkan ke orang ini. Insya Allah, doa-doa yang tertolong oleh kita itu akan, uh, insya Allah akan cepat dikabul ya, dan mudah-mudahan uh, kita semakin membaik. Nah, selanjutnya, magnet yang, hizki uh, yang selanjutnya, letakkan di kamarmu sebuah kotak. Nah, saya dapatkan dari seorang pengusaha lele eh bukan seorang pengusaha ikan lah ya seorang pengusaha ikan ketika saya masuk ke rumahnya uh, dan di rumahnya ada sebuah kotak yang mana kotak itu uh, sekitar uh, setengah meter ya uh, bulat bawah dan ternyata isinya itu uang saya kaget saya tanyakan ke teman, uh, ke teman itu ke teman sahabat, sahabat saya itu uh, Bang ini untuk apa ini untuk uh, saya ketika waktu Mendapatkan kesalahan Atau berdosa Saya selalu Nisipkan uang ke sini Terus untuk selanjutnya ketika saya Pas bangun pagi Bangun pagi Tidak ada yang diingat Yang saya ingat itu Uang Mana nih? Uang Kenapa uang? Mana nih uang saya? Ternyata uh, dia ngambil uang bukan untuk dia Tapi untuk dimasukkan ke Kotak itu Nah ternyata Untuk apa nih? Kotak ini untuk apa? Ternyata kotak ini digunakan untuk disumbangkan ke uh, anak yatim piatu. Biasanya dibuka uh, pada tanggal 1 Muharram ya, pada uh, 1 Muharram atau tanggal 10 Muharram. Uh, dia selalu buka kotak setiap tahun dan dia selalu sumbangkan semuanya. Nah, itu salah satu uh, apa? Untuk menarik uh, magnet rezeki kita ya, rezeki kita. Selanjutnya apa lagi? Jika kamu hadir teman-teman hadir nih, ke sebuah uh, acara, acara keluarga walaupun misalkan hal scale coba kita beli air air uh, apa air dalam gelas dalam kemasan, dalam kemasan gelas ataupun dalam bentuknya botol coba kita uh, sedekahkan itu jadi ketika ada pertemuan keluarga uh, atau pertemuan acara-acara yang lain coba kita bawa uh, air satu dus, dua dus atau berapa lah kita mampunya terus kita sumbangkan ke acara itu ya kakar ke keluarga itu ketika ada perkumpulan nah, itu salah satu uh, magnet rezeki yang akan mendorong rezeki kita mendekati diri kita ya nah untuk selanjutnya jika kamu memberikan uh, mana, jika kamu memberi barang coba cari yang sekiranya membutuhkan yang uh, apa sih itu membutuhkan kepada kita nah ketika kita misalkan ada nenek-nenek yang jualan uh, apa yang jualan makanan terus kita beli nah ketika ada uang lebihnya uh, jangan kita ambil kita sedekahkan. nenek untuk lebihnya saya uh, buat nenek saja bukan malah ditawar kalau kita malah ditawar gitu ya harga pecel 20.000 ribu eh maaf dua ribu, ribu eh malah kita tawar gitu ya yang tapi kita seperti itu apalagi kalau misalkan yang sekiranya si penjualnya betul-betul membutuhkan Insya Allah Insya Allah itu akan menjadi magnet rizki buat kita untuk uh, apa menarik rizki yang jauh untuk menghampiri kita untuk mendekati kita. Nah selanjutnya salah satu magnet rizki ialah kalau kata Iposan Santoso gitu ya bahwa uh, Peganglah kuat sayap bidadari putih. Nah ternyata bahwa, ah, ya siapa bidadari putih itu? Ternyata orang tua kita. Lancar dan lin, tidak lancarnya usaha kita itu bergantung salah satunya itu dengan ridhonya orang tua. Jika seandainya kita pernah menyakiti perasaan orang tua, yakinlah bahwa di situ rezeki kita bakalan susah. Rezeki kita bakalan jauh. Rezeki kita akan berlawanan. Tapi kalau seandainya dengan sikap kita... Berusaha untuk membahagiakan Kedua orang tua kita Terutama yang paling ini adalah ibu Insya Allah Apapun uh, rintangannya Apapun masalahnya dalam usaha Dalam bisnis Kita minta ridonya ke orang tua Insya Allah bakalan lancar ya. Insya Allah Rizki akan mendekati kita Kita tidak akan susah Walaupun misalkan kita uh, sederhana Tapi insya Allah ya. Misalkan kita pendapatannya berapa Tapi insya Allah bakalan berkah. Insya Allah bakalan berkat, ya. Jadi ingat jangan sampai kita sakiti bidadari putih itu orang tua orang tua bahkan kalau bahasa Sunda mengatakan orang tua itu saciduh metu sekecap sa nyata ya kalau misalkan orang Sunda bilangnya seperti itu betul ya sangat sekali betul bahwa orang tua itu menjadi salah satu faktor pendorong kesuksesan kita keberhasilan kita kemudahan kita dalam mencari rezeki dalam mencari apa peluang dan uh, apa saja itu ya asalkan kita ada dalam Ridhonya orang tua orang tua Memberikan ridho kepada kita Insya Allah Kita perjalanan kita akan Selalu Ada dalam kebaikan Insya Allah Ya, Selanjutnya Bahwa uh, Berikan Ini yang paling mudah Ya Paling mudah ini Paling mudah untuk Menjadi salah satu penarik Bangun rezeki kita Yaitu Setiap Kalau kita misalkan mengikuti Yang lain Yang oh, poin satu Dua Tiga dan seterusnya Ini Kayaknya yang paling mudah Yang kita bisa lakukan Yaitu Pertama, berikan perasaan gembira, berikan perasaan senang, berikan perasaan bahagia kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, seakan bahwa kehadiran kita di situ sangat sekali memberikan energi positif buat orang tersebut. Ketika orang tersebut merasa bahagia, ketika orang tersebut merasa termotivasi dengan kita, insya Allah rezeki yang tadinya jauh, insya Allah akan mendekat, rezeki yang begitu susah kita mencari rezeki itu akan enggak. Jadi yang terakhir bahwa kita berikan senyuman, berikan kebahagiaan, berikan uh, apa motivasi buat teman-teman yang ada di sekeliling kita untuk dengan apa eh, dengan kehadiran kita itu menjadi uh, hal yang sangat mendorong uh, kebahagiaannya mereka. Insya Allah, itu akan menjadi salah satu pendorong rezeki untuk kita Saya teringat loh dengan uh, apa yang dibahas uh, apa Yang kontennya Mbak Wong Nah kontennya Mbak Wong itu saya lihat Selalu memberikan kebahagiaan orang lain Coba kita lihat Penghasilannya itu berapa sekarang Luar biasa ya Jadi yang terakhir berikan kebahagiaan kepada orang lain Nah itu teman-teman ya terutama yang kemarin ngedem saya Mudah-mudahan ini menjadi motivasi Uh, apa, pecahan buat teman-teman. Baiklah, nah itu teman-teman sekalian. Nah jika seandainya teman-teman uh, ada yang mau memberikan saran, memberikan kritik, masukan atau misalkan pertanyaan, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan komentar tersebut, insya Allah uh, saya akan sajikan di minggu selanjutnya ya, di Jumat yang akan datang. Nah semoga ini bisa membantu buat teman-teman sekalian dan. Uh, untuk tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya teman-teman coba untuk apa subscribe ya klik komen dan share nah salah satunya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi apa yang saya sampaikan oke terima kasih teman-teman uh, sekalian semoga tetap bahagia semoga tetap semangat salam gembira Nusantara air kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum.